Rumah di surga berbeda dengan rumah yang ada di bumi, bahkan untuk yang paling mewah sekalipun. Rumah bagi para penghuni surga dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Ini merupakan balasan yang dijanjikan Allah Ta'ala bagi orang yang beriman. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 20 dijelaskan, mereka mendapat tempat yang tinggi, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Kenikmatan rumah di surga juga digambarkan lewat surat al waqiah ayat 15, mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata. Tak hanya rumah dan perabotan yang berbentuk emas, para penghuni surga juga mendapatkan makanan dan minuman yang sangat lezat. Para penghuninya juga akan mendapatkan apa saja yang diinginkan sesuai dengan hati. Hal ini tertuang dalam surat az zukhruf ayat 71. Dan berikut adalah amalan yang berbalas surga sesuai dengan sabda Rasulullah. 1. Membangun masjid 2. Mengamalkan Surat Al-Ikhlas 3. Merapatkan Saf ketika sholat berjamaah